Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Vidia Kitchen. Di video kali ini aku pengen berbagi resep ke teman-teman semua. Ini adalah olahan dari tepung terigu, tapi nggak pakai telur ya teman-teman. Aku juga nggak pakai mixer. Ini mirip banget sama apem, tapi bahannya dari tepung terigu ya teman-teman. Rasanya enak, lembut, kenyal gitu. Mirip banget sama apem yang dari tepung beras itu loh. Buat teman-teman yang penasaran gimana aku buatnya, tonton terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya kita perlu 250 gram tepung terigu, Kemudian 150 gram gula pasir Aku juga pakai 1 sendok teh ragi instan Kemudian ada setengah sendok teh baking powder sejumput garam Di sini kita pakai 1 bungkus santan instan Yang ukuran kecil Kemudian 300 ml air suhu ruang ya teman-teman Langkah pertama ini kita masukkan dulu ke wadah yang bersih untuk tepung teligunya Kemudian langsung kita tambahkan dengan gula pasir Ini ada ragi instan Garam sama baking powder Kita langsung masukkan semua kemudian kita aduk sampai merata Untuk airnya kita tuangkan sedikit demi sedikit ya teman-teman Sambil kita aduk terus Oh ya, buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe ya channel Widya Kitchen, karena insyaallah di channel ini aku bakalan bagikan resep masakan sehari-hari ataupun aneka kue itu yang simpel-simpel banget, teman-teman. Jadi mudah untuk kalian ikuti. Lanjut lagi, ini kita aduk sampai teksturnya lembut seperti ini, ya. Teman-teman, halus, tidak ada lagi yang menggerindil kemudian langsung kita masukkan santan ini satu bungkus aku pakai santan instan ya teman-teman kemudian kita aduk kembali sampai santannya tercampur merata kemudian adonan ini kita istirahatkan selama satu jam ya teman-teman Nah, sambil nunggu adonannya siap, ini cetakannya aku olesi dengan sedikit minyak goreng ya teman-teman, biar nanti nggak lengket Ini udah satu jam, kemudian kita cek untuk adonannya, ini teksturnya udah berubah ya teman-teman Seperti ini untuk kekentalannya Kemudian aku akan bagi menjadi tiga adonan Karena aku mau kasih warna ya teman-teman Ini aku pindahkan ke gelas ukur Biar nanti mudah pas kita nuang adonannya ke cetakannya gitu ya Untuk warna yang pertama aku mau kasih esen durian Ini warnanya kuning ya teman-teman Kemudian ada merah rose Kita ratakan kemudian untuk yang satunya aku pakai warna hijau ya teman-teman kemudian langsung kita masukkan ke cetakannya ini enggak sampai penuh ya teman-teman soalnya nanti kuenya ini bakalan ngembang Kemudian sebelum kita kukus, kita hentak-hentakan seperti ini Oh ya teman-teman, pastikan kukusannya udah panas ya, airnya udah mendidih Kemudian langsung kita susun Ini kita kukusnya di api sedang, cenderung kecil aja ya teman-teman Kita kukus selama 20 menit Alhamdulillah ini udah 20 menit ini masih panas banget untuk kue apem teligunya ini udah mateng aku mau angkat dulu ini kita tunggu agak dingin baru kita keluarkan dari cetakan ya teman-teman ini dia kue apem tepung teligu ini enak banget teman-teman untuk tekstur dia kenyal lembut Kemudian untuk rasa, ini mirip banget sama apem yang dari tepung beras yang pakai tape itu loh. Jadi kue ini bisa dijadikan ide cemilan ataupun ide jualan teman-teman. Atau juga bisa untuk ide kue saat hajatan itu. Buat teman-teman, jangan ragu untuk mencoba ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai.